Sebelum menyepahit menyerang Bali dengan pasukan besar-besaran di bawah Kumandu Gajah di Bali sudah ada kerajaan besar dan kuat yang diperintah oleh seorang raja yang cerdas, murah hati, dan bijaksana. Selain itu, ia juga suka bertapa dan merawat dengan baik tempat suci yang ada, serta kerajaannya demikian makmur. Siapakah raja itu? lain dan tak bukan adalah Sri Gajah Wahana alias Sri Gajah Waktra yang juga bergelar Sri Astasura Rata Bumi Banten yang mengandung makna bagi Mahadewata permata Pulau Bali untuk mengetahui asal-usul Sri Gajah Wahana kita harus melakukan kelas balik ke masa saat Bali masih diperintah oleh raja-raja keturunan Sri Kesari Warmadewa Udayana dan Mahendradatta. Menurut buku Baba Dalem yang ditulis oleh Cekordera Keputra, setelah pemerintahan Raja Masula Masuli pada tahun 1286 Bali diperintah oleh seorang raja bernama Adi Dewa Lencana. Pada saat itu, Bali diserang oleh kerajaan Singasari di bawah pimpinan Raja Kertanegara dalam rangka menyatukan kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara. Bali pun tak peluk dan menjadi wilayah kekuasaan Singasari Adi Dewa lencana ditawan dan dibawa ke Singasari untuk mengisi kekosongan pimpinan di Bali dikirimlah Krian Sasa Bungalan sebagai penguasa Bali yang baru setelah Demung mangkat karena usia lanjut pada tahun 1300 maka putranya Kebu Parut Naik tahta menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Bali. Pada masa pemerintahannya, datang para Arya dan Brahmana dari Jawa membawa pustaka seperti parwa dan filsafat. Sejak saat itu, mutu kesusastraan Bali jadi meningkat, dan segala tata cara pemerintahan serta budaya Jawa dipergunakan secara luas di Bali. Setelah runtuhnya Kerajaan Singasari dan terbentuknya Kerajaan Majapahit pada tahun 1294, Kike Parut masih sempat berkuasa di Bali sampai tahun 1324. Raja Majapahit Kala Gemet alias Jaya negara kemudian mengangkat Sri Paduka Maharaja Batara Guru sebagai penggantinya. Setelah Betara guru Wafat pada tahun 1328, yang naik tahta menggantikannya adalah putranya sendiri yang bergelar Sri Taruna Negara alias Sri Walajaya Kertaningrat yang didampingi oleh ibunya. telah wafat pada tahun 1337 Sri Walajaya Kertaningrat digantikan oleh putranya yaitu Sri Gajah Wahana alias Sri Gajah Waktra yang juga bergelar Sri Astasura Rata Bumi Banten tetapi buku Babad Arya yang ditulis oleh DRSKM Soehardana menyebutkan bahwa Sri Gajah Wahana adalah adik Sri Walajaya Kertaningrat ada versi lain lagi yang kisahnya berbeda yaitu versi Babad Usana Bali Pulina yang disusun oleh kanduk Supatra. Di dalam buku ini diceritakan bahwa ketika putra Raja Masula Masuli yang bernama Sri Yang Sidimantra Dewa memerintah di Bali, yang berkuasa di Jawa adalah Kertanagara dari Kerajaan Singasari. Pada waktu itu, Sri Hyang Sinimantra Dewa meninggalkan kerajaannya dan beryoga di Gunung Lempuyang. Sejak saat itu, sebagai seorang pertapa atau raja resi, namanya diganti menjadi Sri Indra Chakru. Tahta kerajaan yang kosong kemudian diisi oleh Sri Hyang Ning yang Adi Dewa Lancana. Beliau diibaratkan sebagai sang yang guru di atas dunia dan Nusa Bali menjadi aman serta tenteram di bawah kekuasaannya. Setelah itu beliau kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sri Gajah Wahana. Bagaimana menurut sahabat? Mana yang bisa lebih dipercaya dari ketika versi itu? Saya sangat menghargai kalau sahabat berkenan menuliskan komentar sesuai dengan pengetahuan dan referensi yang sahabat miliki. Mari kita lanjutkan dengan pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Babad Usana Bali Pulina juga menyebutkan bahwa Sri Gajahwahana adalah seorang raja pengadut Buddha Bhairawa. Beliau sangat taat menjalankan ajaran Dharma dan tekun bertapa sehingga disebut Sri Tapulung. Adapun yang menjadi patih agung pada pemerintahannya ialah Kipasung Grigis. Di samping pemberani, Kipasung Grigis terkenal bijaksana dan sangat sakti. Ia tinggal di Tengkula. Selain itu ada juga patih pemberani dan sakti yaitu Kebo Iwo atau Kebo Taruna yang tinggal di belah batu. Ia adalah keponakan Kipasung Pasung Krikis. Kerajaan bedahulu dengan rajanya Sri Astasura Ratna Bumi Banten sangat termasyur. Selain rakyatnya Mamur, pemerintahannya didukung oleh para patih yang tersebar di seluruh penjuru kerajaan. Para patih yang terkenal hebat itu ialah Kitunjung Tutur di Tianyar, Kitunjung Biru di Tenganan, Kitamya di Jimbaran, Kigiri Mana di Utara Gunung Agung, Kikopang di Seraya, Kibuahan di Batur, Kewalung Singkal di Taro, Ki Ularan di Tamlingan, Kikerang Buncing di Belah Batu, dan dua pengawal raja masing-masing bernama Kikuduk Basur dan Kikala Gemat. Selain didukung oleh para patih yang andal, Raja Bedahulu juga menunjuk sejumlah tokoh untuk keperluan menata kehidupan masyarakat. Para tokoh itu kebanyakan Pratisentana tanah sang Saptarsi yang bertugas dalam bidang sosial budaya, adat dan agama. Orang-orang yang menduduki posisi itu ialah Kiai Gusti Agung Pasogelgel sebagai amanca bumi yang meliputi wilayah Batulaha, Nusa Penida dan Takmu. Kiai Gusti Pangeran Tojiwo sebagai aman cebumi yang meliputi wilayah sebelah barat Bukit Penyung dan sebelah timur Desa Bajing. Adapun Kiai Benesemanik Mas sebagai aman cebumi di wilayah Desa Mas, Gusti Pasak Prateka sebagai aman cebumi di Bangli, Ki Basak Kubakal sebagai aman cebumi di Kubakal, Ki Pasak sebagai aman cebumi di Banyar Angkan, selisihan dan taro. Sedangkan, Igusti Padang Subadra sebagai pengempon Pura Selayukti, Wira Sangkul Putih, Mangku Sangkul Putih, dan Dukuh Sorga sebagai pengempon dan penyelenggara upacara di Pura Besaki. Sementara itu, Kiai Gusti Agung Semaranata dan Pasak Penataran sebagai pengempon dan penyelenggara upacara di Gel-Gel, Kiai Agung Pasak Kubayan sebagai pengempon dan Kubayan di Pura Batu Karu penulisan Songan dan Taro. Intinya, para keturunan Sabtarisi itu diberi tugas dan kewenangan untuk mengatur dan memelihara pariangan di seluruh Bali dan juga melaksanakan wali di masing-masing pariangan. Demikianlah keadaan kerajaan bedahulu di bawah pimpinan Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Semoga bermanfaat. Rahayu.